teman kembali lagi di channel saya Nikola Surya di nah di video kali ini saya akan mengupdate eh, apa ya. nama ya Anu uh, masih memberitahu pada teman-teman semua bahwa di jalur percabangan dari Solo balapan menuju Bunde atau lebih tepatnya di segitiga pembalik Solo balapan nih jalurnya dipindah nah ini saya dekatkan biar agak tahu Nah, dahulu kan eh, jalannya bukan jalan ya jalur jalur relnya itu kan di sebelah sana nah di sebelah sana tuh sekarang dipindah di sisi sininya yang duluan di tamuan terus nggak dipakai itu kan masih dipakai yang di sana nah di sini juga dipakai alias buntung di sana nah ini sekarang dipindah di sini ini rel barunya dan di sini adalah rel yang menuju menuju ke dari peron utara menuju ke Surabaya. Nah, ini ke sana. Nah, itu adalah Demon Cross atau rel X-nya Stasiun Solo Balapan. Ini saya akan berjalan sini Nah, ini bekas jalurnya di sini. Di sini. Dari sana tuh, nah itu mat buntung tuh di sana. Nah, tuh di sana buntung. Terus ke sini. Nah, terus nyambung ke sini. Nyambungnya itu di sini. Nah, ini ada las-lasannya dulu. Di sana tuh, ras-rasnya. Saya ke sana. Nah, di sini beloknya nah, Ini kan baru aja ini baru aja jadi pindah jadi pas barulah. Hmm. ke sana ke peron utara stasiun sol 8. Nah, ini bekas jalur yang anggap bekas jalur. Makanya ini dulu yang ini loh. Nah, yang itu tembusannya dulu itu yang ke jalur barunya ini yang sekarang dipakai ke jalur yang sebelah sana. Rencananya sih buat ya marah-marah nah, ini saya kesini ya karena ada momen KUJR Karena ada momen ya saya nggak bakalan hunting Saya nyepal lihat yang kesana Di sisi sebelah Sebelah, mana sebelah pokoknya sana tuh Sebelah Nah, Timur, Timur Selatan juga sedang dibenahi. Nah di sini ada momen, eh momen apa? Patok DCA nih. Dib -dib. Saya ngeliat sini aja lah, biar safety. Saya saya lihat itu basah nih. tadi ya, ada plastik es yang nggak tahu siapa tuh peluang sembarangan. Nah itu ke peron selatan sol Balapan dan ke sana tuh mengarah ke Surabaya. Nah itu loh yang saya maksud bangunan saya saya Nah itu, nah itu di sana rumah-rumahnya dah diancur nah, Sampai sana, pokoknya di sepanjang segitiga nih nah, di sana juga. Tuh. Sudah dihancurkan. Ini di area segitiga pembalik roda 8. Itu ada ekskavator yang sedang ngapain? Sedang mendai bantalan. Ini ada besi di bekas. Di sini ada banyak bantalan. Itu ada bantalan untuk sesuasai wesel Ini bantalan biasa. Nah itu yang bantalan kayu dan bantalan besi. Ini ada kayak buat apa tuh? Buat tembok waras itulah ini kita perlihatkan oh, rumah-rumahnya yang sudah dihancurin, nah itu saya sini, nah ini ini banyak sampah di sini es keteraluan, ini, nah, ini rumah-rumahnya pada sudah mulai dihancurin sampai sana sampai di ujung segitiga pembalinya nah, sampai sana tuh udah mulai dihancurin Coba saya lihat yang di sini nah, ini pos rondanya juga dihancurin nih. sport nah ini ini juga jancurin di sini. Ke sih ini? TK ya, apa apa nih? bekas ini. itu adalah hotel Swiss Switzerland. In. Okay, nah cek ini ada ini kau saya cek dulu. Cek di peron mana? Peron selatan kayak ada di pintu. Oke okay, oke okay. cepat cepat cepat cepat. Batu naik perangkatan videonya saya stop dulu. nah ini videonya selanjutkan. Itu kajarnya ada jauh tuh di sana, di dekat Overpass di Panjaitan, mengarah ke Stasiun Wali Kukun. Nah, ini eh, itu, nah tuh mengangkati bantalan ini saya zoom ya Itu hmm. bantalan diangkati di selbawan apa itu yang diperangkatkan saya lihat oh KRL oh iya ini uh, beredar kabar bahwa KRL JR2059 dan JR20532 katanya nih sudah dilepas stikernya bukan ya liverynya, kan duluan ada batik atau, li atau livery batik itu di yang seri 32 sudah dilepas nah, ini rumornya loh ya katanya mau balik ke depok sana tapi ya saya kurang tahu juga sih ya semoga, semoga aja ini ya tetaplah di sinilah lah di 6 masa ya KFB aja gitu kan ya enggak asik gitu loh. apalagi ya yang di upgrade Oh, oh, oh, oh. oh ya, yeah. nah itu loh di sana tuh mas masjid apa ya lupa lagi aku padahal tadi data apalin loh nanti ya tak tulis lagi itu pembangunannya dah masif tuh saya saya coba ya saya lihat kan dari atasnya Nah tuh udah bentuk kan bangunannya sudah tingkat tempat satu, dua, tiga, ini yang keempat. Itu kerennya ada dua tuh di sana. Atau di sini satu. Itulah teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Dan nantikan video Terbaru saya yang selanjutnya Mungkin yang Saya upload duluan adalah Yang KUJR Baru yang ini Soalnya ya biarlah aku dulu yang KUJRnya Yaudah Dada teman-teman